Okay, ini kita bahasa inggris nih review untuk duvel ini auxiliary verb ini, agak kenali dulu teori singkatnya teori singkatnya jadi verb itu kan artinya apa? kata kerja kata kerja tuh jadi suatu bagian dari kalimat. So, kalau belajar tuh kalimat tuh pasti subjek, sub eh nah, ini posisinya. Kalau auxiliary, auxiliary ini artinya bantu, kata kerja bantu. Nah inilah dia pembagiannya. Ada yang namanya be, have, or model Be ini maksudnya to be. Yeah, M is are. have dia untuk milik atau untuk tenses perfect, B3 yeah. nah kalau modal, modal ini banyak, yeah. bisa ada yang akan will atau shell ada must harus yeah juga show sebaiknya ya. ini tergantung itu review singkatnya ada beberapa peraturan-peraturan ya. nah subjek tambah bab ini minimal lah ya. minimal unsur minimal sebuah kalimat walaupun sebenarnya boleh tambahannya kayak objek sama keterangan ya. Nah. Kita langsung ke soal we ya, biar lebih paham ya. Oke, number 1 Kamil itu baca Macamil. On the average a uh, healthy heart. meng meng to pump. Dari artinya dulu lah. Coba Kamil tebak dulu arti kalimat. Ini arahnya ke mana? Rata-rata. Rata-rata hati jantung, yang sehat. Uh, jantung yang sehat. eh 5 sendok makan darah tiap detikan. Deo, sih, eh, Bukan enggak. Optue seharusnya mampu ente, optue. Nah kalau mas itu harus ken itu bisa shoot sebaiknya Jadi nah hard ini memang agak beda nih Dia kalau hard yang di film film itu memang hati betul si Kamil. Tapi hard hard ini jadi ada dua makna. Ada yang dalam istilah konotasi, jadi memang betul hati dalam romans lah ya kalau film-film itu kan, bioskopnya. Tapi kalau heart dalam biologi, dalam kedokteran ini artinya jantung, karena hati yang di ini artinya kaget dalam biologi liver justru ya, Nah itu ya jadi beda kita apa ya. seharusnya nah, normalnya ya. langsung ya. itu ya 5 sendok makan pompanya oke tuh eh nomor satu eh ya. next number nomor 2 fajri doang coba tebak jadi arti semampunya sambil ini speaking was inggrisnya coba hati hendri baca soal ngeri it is gini lebih dilipit the Thomas Jefferson was the one who had isi erhit and we read the declaration of independence during the months we are to its singing in juli 1776 nah ini jadi it is generally ya yeah, secara umum maksudnya deh believe Belief itu artinya diyakini, ya. Generally secara umum, enggak? Nah, belief tadi diyakini, nah bahwa that is the ya. Thomas Jefferson ini subjeknya, ya. wongnya kan. was the one who had adalah salah satu orang yang who had research telah meneliti maksudnya tuh ya, meneliti and wrote nulis dan nulis the declaration of independence ini deklarasi ini sama apa, kalau bahasa Indonesia ini proklamasi kemerdekaan ya. during the months during artinya selama months nih bulan-bulan prior itu awal ya eh. prior itu maksudnya menjelang nah, menjelang penandatanganan nih pada ininya bulan Juli 1776 nah, coba jirif aja baca artinya ulang yang telah tulis ini Dengan kalimat Fajri yang Fajri pahami lah yang bahasa Indonesia nya Was the one woe artinya Yang nomor dua ini tadi kan Iya yeah. nomor dua ini yang mana Was yeah, the one, eh? one woe yeah. hmm. Nah ini artinya ini maksudnya Adalah Salah satu maksudnya ya? Yeah adalah salah satu ya, yang telah meneliti nah, ada, masih bingung gak nomor dua nih kira-kira dari maknanya ya, jadi dia Thomas jefferson nih ini ya, subjeknya ya. nah coba Fajri jelaskan ke nomor dua nih pemahaman Fajri ke ininya nih baca artinya tadi bahasa Indonesia -nya. secara umum diyakini Thomas Jefferson adalah salah satu kan iya oh, salah satu orang yeah. adalah salah satu orang yang telah meneliti and wrote dan menulis, kan? dan men dan menulis perwakilan kemerdekaan selama beberapa bulan menjelang, ya. eh? beberapa berapa bulan menjelang? Ttd. Yo penanda tanganannya tanda tangan, it's signing jadi bahasa Inggrisnya dari penanda tanganan signing itu jadi nah, ini memang banyak vocab-vocab kosa katanya jadi kita kalau lah tahu kosakata arti ini jadi baru bisa kita analisis ini jadi kira-kira tadi memenuhi secara kalimat kalimat ini sudah ada subjek dan verb belum Nah, kita lihat. tadi jika Kak Thomas Jefferson sebagai subjek. Ya, sudah terpenuhi. Nah, was the one who had. Ya, ini lah kata kerjanya. Yang mana yang ada auxiliary sesuai dengan ini kita tadi? Kalau nomor satu nih langsung ini memang as yang menjadi auxiliary verb. Nah, yang membantu kata kerja utamanya. Yang si pump tadi, memompa. Ya. Nah kalau ini dia kata kerja utamanya ini research meneliti ini sama menulis nah cuman dia ada auxiliarnya head yeah. head ini dia harus di berarti menunjukkan suatu akan 3 ininya Bob 3 itu jadi dia harus diikuti sama kata kerja Research, oke. Okay. Research ini, dia yang teraturan, yang teratur. Regular verb, eh, nah, kalau regular mudah, kita cirinya tinggal, kita tambah. Ide baik, ya. Di researchnya itu, kata kerja verb one, -nya. nah, ini verb one, ya, ini ando dia verb 2 atau verb 3 alias past, masa lampau ya. Nah, jadi sudah benar tuh. Research di sini tambah edb. Ya. Tapi kalau word, word ini dia kata dasarnya right. Ya. Right verb 1 ya. Present. Ya. Present tense, tensesnya. Word itu verb 2 ya yeah, pasnya nah kalau dia nak harus headnya ini berarti perfect verb 3 yeah. perfect inilah ciri-ciri dia kalau harus ada head dia maksudnya written nah jadi yang salahnya rootnya ini jadi dia maksudnya written yeah. nah itu kalau nomor dua. Yeah. jadi kita harus hafal regular-irregular verbnya yeah. Oke, ini nomor 2, ya. Jadi kalau nomor satu tadi memang langsung kita nyari soal yang benar. Kalau yang jawaban yang benar maksudnya. Nah, kalau nomor 2 kita mencari kesalahan, error recognition, ya. Itulah yang salahnya root, eh ya. senior read. Oke, next number ya, number three Raffi coba baca. oh Kamil baca Kamil. in general by the second year of production the price of the of a new piece of technology has decreased significantly Ah ini alasannya ngapa Mil Jumbo Kamil Altike dulu Olehnya sudah terjadi tapi Galo pilihannya ada will, kecuali yang B. Gak tahu kak, basing-basing Yang... Ada benar benar bener. -bener. Dari tepis itu ya, berarti Kamil makanya... Oleh will dia. Dia, Willnya ada galo. Betul sih, memang... Memang dia... dia uh, harus ada will memang, tapi... Alasan yang dari kalimat... Ini memang... Artinya, in general itu secara umum, kan, by the second year of production. Nah, inilah keyword untuk soal kita ini. Jadi, by the second year of production ini menunjukkan maksudnya, by ini mendekati, menjelang. Jadi, dia menunjukkan suatu future tense, ya. future tense itu kan di masa yang akan datang. Itulah kita alasan pakai will. Will ini kan artinya akan kan? Nah, betul. Nah, cuman apa syaratnya kalau setelah will itu harus harus ada verb 3 atau verb 1. Nah, itu yang menjadi keyword kita ya. Kita harus paham ke bahwa kalau setelah will itu harus Bab 1 Jadi, dia will have decreased Nah, ini, alasannya kalau will decrease ini ado idenya ini salahnya waktu, 2. Kalau has, has ini justru dia present perfect. Present perfect itu suatu hal yang artinya sebenarnya telah sudah dilakukan tapi beda dengan past Pastu dia had. dia ini kalau dia has present present nah kalau will has ini dia has ini dia kalau seandainya diikuti she he, it dan tidak ada modal ya tanpa kayak yang si will tadi tidak katik dia dia langsung she has decreased nah itu kalau yang d ya, jadi c kita gitu, ya ya. Will have decreased. Jadi, ini suatu kalimat. Ini menunjukkan prediksi. Yeah. Oke, okay. ya. Yeah. So, yeah. Nomor empat. Yeah. go. oke. Okay. Cek Raffi. Nomor 4 doh. hadri bila kata itu. So L Although some walaupun although, although. although some, high here, some higher some higher structures nah coba fajar ulangi some higher structures eh? some higher structures uh, have been, been built have been built telah dibangun have right? been in New York City New Nani York City Yuk, kota New York eh? non characterizes non non twist characterizes the, the line, skyline, skyline, skyline, better, better than, than the Empire Empire State State Building. Empire State Building. Nah jadi artinya nih walaupun eh although tadi artinya walaupun Some itu artinya beberapa higher structures maksudnya struktur-Struktur-Struktur maksudnya bangunan ya. struktur bangunan higher tadi artinya lebih tinggi nah, lebih tinggi ya have been built have to artinya telah been itu menunjukkan past tense di Built bangun, artinya. Nah telah dibangun di kota New York. Eh. None, none ini tidak ada, artinya itu ya. Eh. Tidak ada. None characterizes yang berciri maksudnya tuh Skyline ini maksudnya pencakar langit. Eh. lain ninth garis langit better than lebih baik artinya lebih baik daripada Empire State Building. Empire itu artinya tuh ke kerajaan emperor state itu negara building bangunan Ini nama-nama bangunannya Empire State Nah itu kurang lebih dari nomor 4 nih kira-kira artinya cah itu ada yang bingung nggak kira-kira? Uh, Fajri, arti dari nomor 4 nih, setelah terjemah ke Although, walaupun, eh, some, artinya kan beberapa, higher structures, struktur-struktur bangunan maksudnya eh, lebih tinggi, ya. Eh. Heaven telah dibangun di Kota New York. Eh, nah, tidak ada yang khas mencirikan skyline itu garis langit lebih baik daripada Empire State Building. Nah, jadi di sini nih kita harus nak mencari kesalahannya di mana ini. Lebab ini, kan di sini ada dua, eh. Okay? Aduh have been built, sama characterizes. Kalau characterizes ini sudah tepat, karena non ini singular dia tambah s. Nah cuman kalau yang nomor yang have been built ini kesalahannya, kita harus ngapalin gue cek irregular verb. Nah ini yang right write written ini dia jadi kalau built built tuh artinya web one nya membangun eh ya. nah membangun kalau web two web web3-nya build pakai theory nah dia bukan d ini jadi ya. build ini pas sama perfectnya nya ya. nah itu jadi nomor 4 eh ya. itu kesalahannya Okay. nah itu sampai nomor lima bela ya eh. pemanasan kan ennynya memang berat deh banyak ennynya teorinya eh nomor lima coba kamilah eh. banyak terakhir mil research in oh, genetics and, and DNA having had a profound influence on the direction of treatment for a large number of disisis nah, kurang lebih apalah maknanya yang kami tangkap dalam bahasa Indonesia research penelitian kan? and genetics penelitian di bidang genetika and DNA nah, dan DNA yeah? molekul asam inti sel, eh? deoxyribonucleic acid DNA eh? having had nah, having had profound influence telah nyata mempengaruhi on the direction of treatment mempengaruhi arah tata laksana for a large number of disease ya, telah jadi penelitian di bidang genetika dan DNA telah mempengaruhi secara nyata arah Perkembangan tata laksana untuk banyak penyakit. Eh, large number itu artinya banyak. Artinya tuh ya. nah. nah, ini having had ini having had ini dia tidak boleh. Mestinya has dia memakainya. Karena Research ini singular Dia tunggal Tunggal dia harus diikuti sama has Bukan verb inca ya? Atau nomor limau ya. Oke Ini tanggunglah ke, anu ke B11 ya. Kalau 11 nomor 6 ini Dia Bones Composed Chiefly of Calcium Bones, maksudnya are composed chiefly, ya, tersusun. Ini menunjukkan pasif kalimat pasif. Kalau passive voice rumusnya itu harus ingat kalian ya. Kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu subject plus to be plus verb three. Nah ini rumusnya kalimat pasif dalam bahasa Inggris ya. Jadi di sini baru ada verb 3 nya baik ya, composed. Belum ada bi. Be. Nah Kalau nomor tujuh, are a cure for juvenile diabetes. Pengobatan untuk diabetes anak-anak juvenile itu titik-titik sampai dengan dana yang dialokasikan lebih ya, bertambah di penelitian ilmu dasar kedokteran, basic research. Jadi ini maksudnya tidak akan berkembang, want develop, ya. tidak akan berkembang. Ya. Nah berkembang ini kan sebagai bab one ya. Kalau bab one tidak boleh ini make kalau ini pasif ini, ya. bab one ini aktif gitu. Oke kalau nomor 8 during the past decade, twenty million college graduates Spend more than 50 billion dollars in 10-year student loans Selama dekade-dekade sebelumnya, 20 million college graduates spend 20 juta mahasiswa ya, menghabiskan lebih dari 50 billion itu miliar Miliar dolar selama masa peminjaman kuliah 10 tahunnya Spended ini during the past decade maksudnya tuh spented menghabiskan nah had spented it, itu maksudnya telah menghabiskan nah, atau dia waktu nah dia spentednya ini maksudnya make t dia termasuk irregular verb red written written sama belt tadi ya yeah. Nah, hal nomor 9 insinyur teknik sipil telah titik, titik, mendukung perkembangan dari steel to baja structure concert concert struktur gabungan untuk pada dibangun ya, untuk dibangun di lokasi pengeboran tambang yang tidak stabil. Jadi ini had better included eh ini sebagai Web Three. Nah, Head Better ini sebagai modal. Ya. Modal dia bukan bukan Web Three yang ini included. Kalau dia modal dia harus diikuti sama Web One nih. Ya. Ini jebakan Head. Kalau karena dia ada Better biasanya kalau kalau dia Head by, baru dia Head Included. Nah, ini Web ya. Ini perfect 10, eh? pas perfect. Kalau ini modal, dia masih present. Bentuk sekarang, eh? Nah Kalau number 10, there's no limit. Tidak ada batas to the diversity to be fine. Nah, finding ini salah musuhnya. verb 3 dia, eh. Nah, phone jadinya, eh? The cones of pine trees. Cones ini kerucut, ya eh? pine trees pohon-pohon pinus titik-titik dua atau tiga tahun untuk matang nah dia nih mythic mungkin eh mungkin ya, mungkin, may take, tak ada, ya. mungkin butuh ya, menghabiskan maksudnya, menghabiskan dua sampai tiga tahun untuk matang Oke itulah ya. Jadi inilah tentang ini gitu eh. Ya. Nah, jadilah kita les ini bed lu bahas. Mudahan ada sempat waktu kita bahas ya. Dua belas sampai dua nya atau hari Rabu hari, kayak kakak kabar lagi ya? Oke, ada yang nak tanya? sebelum selesai, nanti galau lah ya? Eh. Ya, baca-baca lagi, bala. Yalah.